Sekarang kita ketupat yang kedua Namanya ketupat pasar Karena ketupat ini Paling banyak ada di pasaran Makanya disebut ketupat pasar Dan ini yang paling banyak dijual-jualin sama orang Caranya sama sobat Digulung dua kali putaran Pertahankan posisinya seperti ini Nah terus yang paling ujung dari kanan Masukkan ke tengah Tahan Terus yang kedua Masukkan ke bawah Lewatin ke tengah Yang tengah kiri naikkan Terus tahan lagi. Nah, yang terakhir, masukkan ke tengah langsung. Tembus ke belakang. Ya, posisinya seperti ini. Nah, setelah itu, baru yang dari kiri naikkan di seling-seling. Nah, udah kayak gini aja. Ini kuncinya cuma seperti ini, Sobat. Kalau udah bisa kayak gini, nanti bisa semua jenis ketupat. Kalau ketupat pertama tadi, itu sebutinnya teknik dasar. Nah, oke, selanjutnya ketupat pasar jenis kayak gini. Yang jalannya ekor duluan, Sobat. Ini pegang ekornya salah satu. Terus kita masukin dengan melewati satu dulu. Satu.